nausak kali Salahku saja tak tahan anak buru maari dengan Kenapa dibutuhkan Amardahan? Masuk orang-orang malah yang Daripada naikkan siku, kuk. nak burung. Kita lanjut pada skater kau. Tak dia jackpot. Maharom! Kenapa telefonnya nak burung perjalanan ubat tim itu? Halo, Adek. Halo, Adek. Iya, mm. Abang. Pesan pesannya Abang Indon. Ini di Karuna ba. Oh, Jang, Bu. <laughs> Ongki. Oh, magido tolong di telepon ada. Hati bagasawon. Anu dibotoa kamu. Harum dibotoon. Oh. Mangobot batu hati di bagasawon al di telepon anak Burondo. Oh, sambil dokkon Buruna Sulaboon do. <laughs> ah, bu. Gua terdapat orang lubenya. Hah, sangka ho naubu tuh mangesit kurapada borute. Salam dari parhuta huta. Sugari nak keren tapi mi mau buka tuh parikan, salah kor saja makarya jauhmu. hati ya fokus dan do. pulang jolo ganggu, magit jackpot do. puna jackpot jackpot, iput mari ho. jackpot peda on, magit diho do, aku tu ke jackpot. kuapa nuah marmaidu si piroki, ah oh, ngomel jackpot mindon. kamu <tuh> tu kulebiting enak bulon do. Securang so, ada pembina jari napa dua huni oh. waharasmu wow, senari so, hedongan madong dehe indahan masa tengah malam tidak hula alamanaut kon namely mulai nakir oh. nausak kali dah lho membina tak kulapar parut dari dibagasor anda perosot siapa mani gorinda masa pohonmu nah dah hati naket takanonmu salahku sekretaris ajo macarajo mu itu mario sekretaris aku butong lopan beni ini sekretaris ajo mak Angga sonon bawa tuho kajak nak Bawa pemasak indahan Nggak kena terbunut beda-bunut Aku jelasan nama atulah puan Mangan indah bituku puan Ah, dia busingan deh Mena taruh banau hu hudun dutap paun Dok kau busingan mana si tiur kiri <tuk> He, pala nah hola suruhamu Ulang pas konturni dah Angga sona saja baka rejom bawa Tagu menang namulah katoyakan ada rohamu oh, oh mba day mulak-mulak nasakut tapi kalau malu ngunau walaupun tujuh lu anda